dua, tiga, enam, tujuh, tiga, enam, tujuh. Show random video from your gallery. Iya, ada osmo filternya untuk cari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh. Banget sama Bang Opal dia rumah Dimu. Eh, ah, itu pohon pohon pohon angka eh hey, pohon ringin Oh pohon beringin ini kepala kepala sekolah eh hey, bukan kepala banteng kepala banteng terus itu sate hey, eh bukan kan sama daun bukan itu namanya padi dan kapal Lepas. Lepas. Bukan, bukan. bukan, bukan. Hah? Show random video from your gallery <Sing> <Sing> <Sing> coba pegang pegangnya kayak di tangan kiri jadi hmm. habis itu senyum nampak gigi banget <laughs> kita, kita, kita coba kita coba kita coba kita coba mana ini nggak tumbuh